Assalamualaikum waktu Eh uh, Jumpa lagi dengan gue Temi ya Di channel Temi Ubur-Ubur uh, Kali ini gue berada di Puskesmas Mustika Jaya Nah kali ini uh, gue membawa adampingan atau pasien yang mau uh, VCT test HIV. Nanti kita berbincang-bincang dengan pasiennya ya Aku sekarang uh, bersama pasien yang mau salah satu pasien yang mau tes VCT atau tes AIP uh, Nanti kita kenalan ya Halo, namanya siapa? siapa? Halo, namanya ya, Yang mau tahu tes kesehatannya bisa langsung datang aja ke puskesmas Mustika Jaya Alurnya gimana sih? Siapa? Alurnya gampang banget, kita uh, nomor antrian habis dapat nomor antrian kita daftar dulu. daftar dulu habis itu tes tensi habis itu konsultasi ke daftar konselor daftar. pasor tetapi itu kita uh, ke lab dan nunggu hasilnya sekitar 45 menit sampai satu jam sih hasilnya iya. nah nanti ditunggu aja setelah itu kita uh, buka hasilnya ke konselor lagi hmm? lalu nanti uh, buka hasil kalau misalkan hasilnya bagus kamu bisa pulang, tapi kalau misalkan uh, hasilnya kurang memuaskan, kamu nanti dirujuk ke uh, rumah sakit yang ada. Aku sangat inginnya. Padahal aja ya, gimana perasaannya? Perasaannya sih ya, kalau misalkan udah terbiasa ya, udah deket sih. Cuman, tapi di sini aku mau kasih tahu aja gitu. Tes -City itu nggak perlu nunggu setahun ya, iya, uh, per tiga bulan, per atau tiga bulan atau aja bulan. Gitu. karena kita tahu kan, di, kayak begini kita beresiko, jadi ya kalau bisa sih terkontrol aja untuk kayak begininya Untuk mengetahui status uh, sedini mungkin iya. ya, status ip sedini mungkin Jadi teman-teman nggak perlu nunggu bertahun-tahun untuk uh, mencoba tes kayak Pokoknya merasa beresiko ya tes, Hah? sekarang juga kan uh, catin juga, perlu ya tes juga kan. iya. Kayak gitu Pokoknya uh, tetap hmm. uh, jaga kesehatan, hmm. yang lagi ppkm tetap semangat hmm. dan stay safe ya. ya. Gimana kesan pertamanya kalau, kalau tes Kesan pertamanya sih ya, ya awal-awalnya dia oh, takut, awal ya, takut ada takutnya gitu hmm. karena kan baru pertama kali ya nggak tahu itu gimana gimana jadi. Dibimbing, dibimbing, dibimbing, akhirnya udah Jadi kaya, jadi kayak habit aja gitu Oh, belum tes, mau tes lagi, gitu ya, ya. Uh, Ajakannya gimana buat teman-teman yang masih ragu dan takut? Hmm, gak usah, hmm. ya, usah ragu ya, gak usah ragu, gak usah takut tenangkan untuk diri sendiri gua suka, gua. Gua ya. Gak usah takut Kalau misalkan kalian gak Hmm, gimana ya kalian juga tes gitu kalian di dunia ini kan nggak yang tahu gitu jadi ya, harus melalui tes darah hmm. ya oke buat jadi intinya buat teman-teman gak usah ragu dan takut karena ini aman dan privasi juga terjamin rahasianya hmm. gitu ya hmm, tetap tetap sehat dan stay uh, healthy ya gitu ya udah juga pesa pesan-pesannya ya, ya udah gitu aja hmm. yang mau tes bisa langsung datang aja ya jangan hmm. takut jangan ragu gitu oke okay. kemana ke hubungin siapa hubungin ini katemi hmm. terima kasih ya ibu